Pesannya ini aduh kawan-kawan enak. Mantap ditambah lagi 5 fispin. makotanya juga kena ya kawan-kawan. Udu udu udu enak udu hijau lagi. Alah la la la main di bet 800 di spinpung DC of biasa turbo 10 kalau memang Joni maya kita kocok-kocok si aki dulu oh, oh. memang Joni bawa modal gocap aja ya kawan-kawan biasa modal tipis ya kawan-kawan ya. 12 ya. oh. siang oke dikasih gratisan. Gratisan lihat lihat dapat apa gratisannya ya kawan-kawan. Oke. Oh ya si aduh kaldu lewat gak apa-apa. Oke biru jadi tunggu. Enggak hmm, ada. Oke tiga. Alah kaldunya enggak ada. Ulu gratisannya ke mana nih Oke biru kaldu jadi ya oh, oh, Ulu bayu saya gratis sama kita hampir kita tampil ya kawan-kawan Oke mantap Iya biru jadi Oke u Oke mana ultinya kakek nur di ah, Dikasih kali 100 Ulti si kakek enak sekali kita gratisan ya ini aduh kawan-kawan enak mantap ditambah lagi lima krispin ya kawan-kawan udus sepak kakejus wangi Ayo. ya heeh mantap lezat ya super kakejus mama Joni dikasih ultik kali 100 ini aduh aduh aduh oh, kosong aduh kosong itu. kosong Aduh, kali 15 lah lewat. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, php-in sayang itu kali 100 Oke mantap ungu jadi juga Iya siakalti lah, lumayan. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kawan aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Alah enggak diultikin. Allah, Allah, aingah, aduh, oke okay, biru. Hah, enggak ada lagi pecahannya ya? Aduh, nikmat sekali ini. Mau bagi ngopi, bagi mulut dikasih kali 100 Aduh, lengkap ya? Oke, okay, kali lima, eh, itu nikmat Bagong Edan ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi kita kocok-kocok lagi ya Siapa tahu kali 500 ratus sama dua setengahnya juga mau ikut ikutan keluar ya. Kita sudah dapat. dapat juga sekejutnya boleh jadi juga mantap oh, ijonya hijaunya juga banyak pecahannya ini tapi sayang cuman kaldu doang alas sia kaldu-kaldu cantiknya hei aku dapat 5 lagi spin ya Lalu pas alah sia boy oke okay, hijau, biru, enggak ada lagi kecahannya oke kaldu dapat cantik ya kesukaan mamang joni ya saldo saldo cantik kali dua nggak <tuk> hmm, ada lagi ya upinya ya aduh aduh aduh kali lewat saja kali tiga iya ijo jadi yes. nggak mau di ya enggak mau diulti ya 2 2 oke ini banyak pake bedanya ulti kali empat ungu, uning juga boleh ikut jadi, mantap merah juga boleh ikut jadi, mantap biru juga otomatis jadi nah ungu iya hijau, oh, nggak ada lagi ya yang mau jadi, oke okay, gak apa-apa, mega-mega mendung aja ya nah lanjut lagi, siap, oh, lewat kali lima kali tiga he. Pasir, nah, ya, aku, aku beli, perang, nah, oke, kosong kalu -tah. mana dikasih lumayan gocap ya covidnya dari si kakek ini ya Gitu main-main ya Simpel-simpel aja ya Yang penting buat si kainya, Terangsang ya kawan-kawan yang nanya Ini Mamang Joni si, gimana ini si, main di enam delapan kawan-kawan Yang ngasih pop gitu Wai ke Joni ini delapan ini Buat kawan-kawan juga Yang mau join komunitas memang Joni Mangga Hayuk memang Joni Tunggu ya nanti mau Joni di kolom komentar Aduh ini banyak pertanyaan oke okay saling minta kita pola berbagi pola berbagi ini info-info main apa ya. aja yang kacau hari ini ya di komunitas, Sebi. komunitas Sebi. juga banyak giveaway Sebi. buat kalian ya semua ayo Ayu join ke komunitas Mamang Jun itu banyak item di sana Ayu kali 12 baru nongol ya Aduh Aduh Aduh ini udah mau selesai baru nongol ini dua 12 ini Aduh Ainga hmm. Ainga Bukan lagi, tadi nongolnya itu oke biru boleh goblok ajin nggak dikasih bukti Aduh Ainga Oh, Oke okay. kali delapan kali enam pernah aduh tapi ah pecahannya eh kurang eh. Oh, eh bu gureu satu lagi seketaknya satu lagi tidak goblay ya, anjing tidak mau memberi anu singa ke enggak mau kasih kasih lagi ya aduh tampret Tengok, pasal, krap, Tengok, pasal, Tengok, pasal, ya Allah totos ini memang gue di tempat saya pokoknya langsung olikin aja lah di sini ya bisa tahu dapat yang enak-enak lagi coba lihat ya oke lihat dapat apa sih ya Oke okay, biru Merahnya jadi Enggak dikasih ya Oke okay, yuk <tik> <tik> Oh iya Lalalalalalalalalalalalalalalal Lo ultinya Kebanyakan ulti Si <tik> kakek obat kali empat Tenang pecah Enggak ada lanjutannya Aduh Waih Enggak ada pecah lagi Mantap ulti kaldunya lewat juga Aduh Totos money Yang ngomong jadi Opie okay, kuning biru, oke, okay, yuk, boleh mereka, aduh satu lagi, eh asyik kalu, oke okay, kaluunya tenang, enggak ada lagi yang pecah, aduh toto's ini memang joni, ini ini aduh, alas ya, oh, lho. ada kali lima lewat aja, oke, yuk, biru, aduh yang toto's joni menunggu, oke tinggi. Lapar, 4 oke lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, Oke lapar, juga kena ya kena ya kawan-kawan uduh lapar, uduh enak lapar, hijau lagi lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, teman-teman ya lapar, sekali si kakek ya lapar, lapar, lapar, lapar, ya lapar, lapar, alam lagi oke okay, kali lima oh, lo pecahnya banyak. Allah nggak ada lagi, ya apa-apa yang penting udah balik modal ya jadi cuan kita ya modal gocap boleh aja. Huh ya cincin kurang satu dua. Eh hasil lagi. ala malah diulah ya lumayan lah ya. Uh, makanya udahan aja lah ya sampai di sini uh. uh, udah satu tiga juga yang kita dapat ya modal uh, gocap. Uh, ingat mamang joni tunggu di komunitas mamang joni ya komunitas loter santui Nama komunitasnya nanti mamang joni di kolom komentar ya kawan-kawan ya jangan lupa juga buat kalian ya, yang mau main ayo main di boswin 16 pada yang lagi banyak event dari boswin nah, makanya masuk ke komunitas mamang joni oke sudah uh -huh. deh baraya ya semua ya mamang joni sampai di sini aja hari ini ya besok ketemu lagi oke badaya ingat ya stay safe stay healthy ho, ho. oke badaya dadah